Pagi, cok. <risos> Di sini. Udah. <coughs> ini masih pagi. Jangan membatalkan puasa ya, Sutejo ya. Itu <coughs> dua apa? Dua racun enggak Jok gua, gua, gua tabung Jok gua tabung Jok gua mau main full di ini full <coughs> Jinji gua tabung mulai dari nol kita tabung lagi hari ini ngelah Bang <coughs> ntar Jok enggak enggak emang cek aja gua, gua udah dua niatin kok gua mau full ini sekarang mau full Jinji nyariin pokoknya ngejar jackpot lah Jinji, -jinji. sampe salah pijat Gue penasaran pengen dapat grandnya <Susuk> Gue senyum-senyum mulu kalau ada si Sutejo anjir <Susuk> Oke, okay. yo yang mana Jo? Step atau 8 yo? Pilih, Jo. Ayo lah, Jo. Ayo, Sutejo Ntar kalau Ab gue kasih, loh. Omong. Steffi, bentar-bentar gue Sutejo dulu 8 ya. Buat Bang Sekretar, sorry, bentar-bentar kita nurutin si Sutejo dulu, kasihan. Tio biasanya gue bully kalau rame penonton, ini berhubung sepi, jadi gua puji-puji dulu. <tama> lah kampret burik, <tama> burik, cut aja burik, burik, burik. <tama> gak lihat. Kan lihat poinnya anjir. <gif> Kampret lu. ada nah, modal. Wih. <gif> Pagi yang baik ya Adik-adik. <gif> Langsung dikasih. Dikasih ya guys, kasih modal. Modal bukan sembarang modal ya guys ya. Pagi yang baik. karena gua mulai live lagi silahkan investasi chip ya guys ya tuh di ID itu ya Berkat gue datang langsung wis mantep sih Jo emang lu is the best lah enggak ada duanya mau gua kirim enggak Jo Crot <tuh, tuh>, <tuh>, So janji ya Pokoknya kalau nggak pecah, pecah gentong kita nggak pindah ya. Kalau nggak pecah gentong kita nggak pindah. Gas terus. Tapi bed 8 aja, cowok. Soalnya mas bed suka nggak jelas, cok Nggak mau keluar. Oke. Okay kanan-kiri nih 8 atau step nih dipilih dipilih dipilih <coughs> haus deh suki-suk ngomong-ngomong delapan stay jodih stay jodih delapan bang bang oke okay. karena si bang free bang ya oke okay, oke okay, okay. semua pada ini ya kalian kompakan cok Minimal 1B500 kita langsung over ya guys ya bagi-bagi Jangan lupa injak like, -like ya guys ya Hadir bang, halo pajar 123 terima kasih telah hadir Semoga wih. Langsung jadi ya guys ya 1B500 langsung di tangan ya guys ya Emang pagi-pagi itu mantap ya guys ya bolong dua nih bolong dua ikannya mantap cowo ini udah fix ya guys ya sudah jadi 1B500 sudah bisa kirim ya guys ya buat 5 orang pemenang aham aham aduh gua tadi udah terlanjur janji sutejo langsung dikasih ya guys ya sutejo langsung gua kasih cowo Jo id Jo. Oh boleh gak jadi moderator di sini bang <laughs> Rajin on aja, rajin rajin hadir aja. True, Trot, Trot. Gg parah gak sih, hahaha, <laughs> parah gak sih. Wih, <laughs> Wih, itu lagi ya, guys ya. Kiri ke kanan nih, gancor tuh Bang. Ada setekah kagan nih, Bang? Ada dong. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Bismillah, Bang, dapat sedekah ID. Jangan dulu gitu. Ntar kita random 8. Bentar, Jo, yang lain. Step, Bang. Oke, kita coba step ya, guys ya. Bismillah, Bang, dapat sedekah. Nanti, nanti, nanti. Joe torong kondisi jo. Trot nanti kita sedekahnya lewat ih uh, kuning duluan kampret harusnya hijau dulu cok. apakah akan kuning semua susah sih kalau kuning semua Buat lima orang pemenang, ya guys. Ya, buat lima orang pemenang, sedekahnya lewat mana, Bang? Nanti gua adain kuis, langsung kuis, langsung kuis kuning. <tuh> Survei membuktikan, trot. 250 Banyak banget anjir. <laughs> 2B 300 gua stop pokoknya ya. Oke Ayo kita quest ya. Bentar bentar gua kasih Sutejo Sutejo. Lewat jalan toh, bang Stejo ID dulu. Tadi gua udah janji ama Stejo. Jo, ID Jo. Bentar kita hilangin dulu passwordnya ya. Gua udah kalah pokoknya. Kalah dah si paling tuin-tuin lah. <laughs> Oke, okay, dapat modal lagi ya guys ya. Bentar kita spin-spin manja. Kita bawa 50 m aja, jangan banyak-banyak. Wih! -banyak. Iiuiiuii, kanan kiri deh. 7 GT nih bos, single dong, anjat. Ya udah dari dulu chipnya loncat, alasannya sering dipakai step 8 Tan, intan ya guys ya step ya tanya. Ini poinnya kecil loh tan. si ya, kayaknya mah kayaknya kena bola ijo-ijonya 5 ya, guys ya. <coughs> Di sini ijonya 5 ya, guys ya kalau kayak gini. Kalau nggak ada kuningnya ya. Ah masa? Fix JP, JP dari mana kak merah? Kagak, Cok. Nih, tambah satu ijo kalau gua satu kuning udah beres Udah ketebak cowo si Jinjin -jin tuh kayak begini mulu Satu kuning kalau nggak satu hijau Nah udah udah Yang satu lagi kosong ya guys ya nggak akan ada lagi Udah ketebak cowo pikiran si Leon Jangan main-main cowo sama dukun Malah dapat satu spin lagi gak jelas Tapi gak, gak dikasih bola otaknya Eh dikasih eh <laughs> <laughs> Biasanya dikasih guys Thank you Leon thank you Rio, thank you. Rio, thank you. Bandar gak sih? Bandar lagi gak sih? <laughs> bandar lagi gak sih? Tetep ya, guys, konsisten bawa 50M aja ya. bawa 50M ke bandar. Bawa 50M ya. Wih, malah naik lagi, naik lagi. Pululah. lah. Sambil nunggu pecah gentong nih. Sumpah gak yakin kalau main Kiki Iya <laughs> makanya kita bawa Bawa 50M gas Iya ntar bawa 50M aja Kalau main spam itu gak asik guys Bawa 50M One more again Oke okay, guys ya Ntar guys Ntar guys tar, tar. Tar, sabar sabar belum belum juga masuk grup udah merah lu anjir sih sisanya bawa di dragon Bang kali aja lima kepala agak konek saya <tuh> merah ya udah jangan dulu lah Ada enggak enggak ada waktu buat berhitung enggak asik jangan sembilan lah. 12 ah angkanya sering enggak enak kan anjir suruh ngitung tiga detik bentar ya guys ya Nah, 12 detik lumayan. 7 aduh. Oke, guys nih, guys ya, menang biru, menang biru, menang biru, biru biru. Percaya sama gua, guys. Percaya sama gua. Entar QQ-nya keluar gak Q juga keluar kayaknya. Menang biru, guys, menang biru. Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang. Tenang, Q sih biru biru biru yuk biru biru biru seru so, seru so, so, so, biru biru biru biru kalau nggak biru pusap ya biru bah wah keren banget si lubang keren ya guys ya hehehe nggak usah ganti room ya guys ya nggak usah ganti room ya guys ya enjas nih kosong kosong dua ini set ambil empat empat empat empat empat empat berapa nih empat empat empat empat empat empat harusnya menang biru ya guys ya tapi entah kenapa gue pengennya merah ya guys ya kelas sih lu bang nih gue pasang 100m jadi 200m tenang cowo. sa q merah bah aduh tuin ya guys ya kenapa gue pasang di qq ya biasanya gue di tuin gue takut keluar qq sih guys Ih, sekian gelo gak Gelo gak sih? Gak sih? Anjas. bentar gue, bentar, bentar, bentar, bentar. Aduh, gue lupa ngitung anjir Bentar, bentar, gue lupa ngitung, gue lupa ngitung. Kita jaga ininya aja ya. Itu jaga. jaga, Kita jaga ini dulu. Gue lupa ngitung, coba lupa ngitung, lupa ngitung ada aja tuh orang alasannya mengek enggak aja enggak, <laughs> enggak ngitung enggak ngitung, enggak Gua jadi jaga doang Uy. gua enggak ngitung sama soalnya nah ini gua hitung ya guys ya 3 tambah 5 berapa guys? 8 ini 11, 1 berarti 8, 8, 9 udah pasti kena merah ya guys ya merah gak sih? merah gak sih? merah gak sih? Ora ora. Tapi gua gak mau merah lah pengen yang ini <tuh> Gua gak mau merah lah Nih biru ya guys ya Biru kalau bener gua ikut teori dulu bang Kira lo gak <tuh> Tenang tenang sabar kondisikan ya guys ya Aduh gue lupa menghitung. 6 6 Ini 1, 11 Ini 6 6 mana 6 6 5 1, 1, Menang masih biru ya guys ya Masih biru Jangan takut Jangan takut Jangan sedih 100 M aja Jangan banyak-banyak Cerot-cerot Cerot Cerot Gila gak sih Anjas Gila gak sih masa sih menengah kalah, kalah lagi wih sekali lima, guys coba gua alin in kali 5 trot wih. gila gak sih merah sih merah sih jangan sesat ya anda ya anda anda jangan sesat satu me ya guys ya kocak gaming anjir kocak gaming gila gak sih mana ya Aduh, ntar, ntar gue lupa ngitung anjir kesenangan <laughs> Spam gak sih? Aduh, udah ada QQ ya coba mau spam Kocak-kocaknya asum, anjass Aduh, masih biru Kabur gak sih? <laughs> Kabur gak sih? Kabur lah masa enggak? <laughs> Aduh Main di slot mana guys? Udah gua buktikan ya guys ya. Bandar QQ itu sangat sangat mudah ya guys ya. Crossing crossing, kabur bawa kaselat mana nih guys? Yang bagus. Kuis gak sih? nggak <laughs> ada coy. Baru level 5. Baru level 5 belum top up dan akunnya eh, dan baru satu B doang coy. Minimal 1 B 500 baru kita kuis ya guys ya. Crossing mangher. Kagak lah gua kagak kabur aja main nih mana nih yang bagus? Gimana sedekahnya bang? Papa, Jinji. Papa, apa Jinji nih? Gas, Dragon, gak, sih Dragon tuh bete, cow lama, cowo. cuman ngarepin di skater doang. Gimana ya, kuis-kuis? Papa, bang, oke, kita kita adu aja ya, guys ya. Kita kalian pilih, Papa atau ini? Mulai tanya jawab, mulai polling. Fafa fa, fa, fa, fa, didi didi oke okay, guys silakan dipilih ya guys ya silakan dipilih cuma dua itu ajalah yang enak lah ayo dipilih dipilih dipilih ayo dipilih dipilih dipilih dipilih dipilih anjir 100% ada di fa fa fa ya guys ya 80% di fa fa fa 67% di fa fa fa 70% di fa fa fa 64% di fa fa fa ya guys ya oke okay, kita hitung mundur 5 4 Renom gak sih <laughs> 5 4 3 2 1 Akhiri polling Dan pemenangnya adalah Papa-pa pa, pa, 66% GGG 33% Oke pemenangnya adalah Palapa ya guys ya Nanti kalau papa JPK Amer Cari room gak sih Cari room atau langsung gas nih Cari room atau langsung gas nih Cari room atau gas nih Cari rumah atau gas nih Cari rumah atau gas nih Papa fix 4SC Gua pakai ini aja ya guys ya Spinernya Dua Dua ini ya guys ya Bangke lah dua kali ini ya dua kali karena lagi puasa kita pakai gaya ini aja ya 269 ya guys ya 69 ya guys ya gue kamer kemarin room 3SC cari yang ada tirainya cari yang ada tirainya katanya guys <gudu> bijimu ada tirainya gak ada lah 2 3 kita cari room L aja ya cari room L kalau enggak room pedang <tuh> Ini mah apa? Kita ada modal, jadi nggak apa-apa kali sesekali pakai cari. Kalian bagus, gak sih? Bagus, gak sih? Lima sekitar 287 Enakan 69 sembilan, congkongkan Engga, delapan tujuh. Speeder sembilan <laughs> Jangan nanti, nanti. udah naik aja ditinggal buka. <laughs> lu lihat replaynya, cowk Keren abis anjir Gas dah bang, gas deh gas gas sih, Gas gas sih, langsung aja ya guys ya Kita betnya segini aja ya guys ya Biar apa bang, bet segitu Biar kita sampai buka puasa, chipnya gak habis, oke okay. Setuju bet 90k Ini 90.000 ya guys ya Atau bet 1 juta Atau bet 4 juta Atau bet 9 juta Gamas ga gak ganteng Oke okay guys, gamas gak ganteng ya guys ya Kita gas Langsung unlimited atau 500 nih atau seberapa nih? Banyak tanya lubang langsung gas aja, pasti Gas-gas sih, anjay. At least ya, kasih skater dulu lah. Masalah cemen. Siap, gas ke dengkat cari lagi yo tenang. Bandar QQ adalah solusi mencari, mencari, mencari chip. Kalau kalian susah naik di... Bandar, eh sesa naik di slot, ya guys. Ya, cari room aja, Bang, biar chipnya nggak habis. <tuh> Ini kita max bet, ya guys. Ya, ayolah, kasih dulu ya, mantap-mantap. Oke, lumayan ya, guys. Ya, dapat big win. <tuh> ding satu ding. jam 40 puluh lah, hai, <tuh> 90 sih sih sampai sahur <tuh> Janda pirang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya hai, ya hai, hai, hai, guys hai, hai, hai, hai, hai, hai, diturunkan oke satu tirai di tiga tiga kakek wis lumayan ya guys ya kembali modalnya sudah kembali ya guys ya Wih Intan sok tahu jelek gak ada apa-apanya sok tahu Intan jangan dihina dulu cowok ini ini ini ini tiga tirai kakek Udi apa ini guys <laughs> Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Hai kak Intan aku Jangan ngaku-ngaku lah co Intan itu milik bersama Tidak boleh dimiliki oleh satu orang Oke okay? Bagi-bagi gak Bagi-bagi gak sih? Akhirnya nyepin Bagi-bagi <laughs> gak sih Info sedekah Bagi-bagi gak sih <laughs> Anjas kelas Oke okay, guys permainan pun berakhir ya guys Permainan pun berakhir kita buat bagi-bagi sih Bagi-bagi kasih gak, gak ada bagi-bagi Ini mau ke kosong banget Sampai buat sarang kuntilanak Burung bang Burung bang mau buka nih Bentar guys gua kan harus naikin level dulu Gue harus naikin level dulu Gak closing, gak closing Gue kan harus naikin level dulu Dan itu butuh waktu 25 menit buat nyampe dari level 5 ke level 6 ya guys ya Closing mau buka Sampai ketemu besok Gas main 77, base 100k Speeder 2k <laughs> Gue sebenernya speeder 1,5 sih ya hape, minjem hape yang gue naikin level di HP ya guys ya sambil gue spin-spin manja lagi. <coughs> gua naikin di HP. Gue naikin level di HP ya. Gue login dulu. Neng neng neng neng neng neng neng neng. Bagi bang, enggak enggak gitu. cok kita bagi-baginya lewat quiz ya. Eh, lewat lewat tebak gambar, tebak gambar.